Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Uh, hari ini saya ada di uluwatu tepatnya di Pantai Suluban. Uh, kita ke sini, saya ke sini mau jalan-jalan, mau menikmati sunset. Kita lihat keadaannya seperti apa di bawah. Ini keadaan di si sekeliling kita. Ayo kita langsung turun ke bawah. Ici udah ada di perkiran motor. Kita langsung ketemu dia. Di situ. Halo. Let's go. Langsung kita turun ke bawah. lewos ada cuaca hari ini cerah cerah banget cuacanya dan ini adalah single fin single fin ini buramnya kalau kalian mau ke pin, kalian masuk lewat sini bisa jadi kita mau ke bawah dulu kita lihat-lihat di bawah dulu keadaannya seperti apa di banyak di sepertinya airnya pasang, jadi jadi kita nggak bisa turun terlalu jauh ke bawah Ini restoran-restoran di sini, ya. Tampak sepi karena kita datang hari ini. Hari apa, Cik? Hari Kamis, ya. Hari Kamis sepertinya, kalau weekend bakalan rame. Ini masih kosong di sini, keadaannya masih kosong, ya. Seperti kalian tahu, Bali masih sepi nggak terlalu ramai seperti kemarin kemarin itu sepi semua hmm. coba kita ke sebelah sini maaf wow agak ramai juga Banyak Kita ke bawah dulu beli Yuk Tidak ya, boleh. Ini ibu-ibu lagi duduk dan jualan. Keadaan di sini seperti ini. Nah. Wow. Kota surfing. Hey, what are you playing? What are you playing? PUBG Mobile? Oh no. <laughs> Let's go. Sepi seperti kalian lihat. Sepi agar pengunjung. Lihat sini. Wah oh, tampak bagus. Ini adalah perjalanan menuju ke pantai. Ada ibu-ibu lagi mau berolah. Lalu bu. Lalu bu. Masalah. Lihat sini. Lihat situ. Lihat situ dah sini bisa lihat sana bisa mana mana, oh. boleh. Ya hati Enggak nah. licin. Ada tiga jalan, mana kau pilih? Aku. Ada tiga jalur. Sebenarnya dari jalur tadi bisa sih. Kita pilih jalan ketiga nggak yeah, yeah, turun jatuh mati ya? makanya hati-hati. Wah bisa. lagi finish finish why tire tire oke. Okay. Yeah. Eva good day. You too. Huh? Oh, ini mereka lagi ibu-ibu dagang di sini. Halo bu. Di sini, nah. Dari, dari den pasar. Asli. Asli Kupang. Kupang. Ya dan sepi dan ya bu ya. Ntar kita lihat-lihat dulu ke atas nanti turun baru. Apa ada juga? Ya. Oke. Tinggal ya tinggal di sini. Dulu kerja tapi sekarang udah enggak ya, karena, kerja, karena hotel kerja tutup, pila tutup ya, Gak ada kerjaan ya. ya nanti kita lihat-lihat dulu Habis itu baru balik sini. Uh, ayo ayo Coba ke atas sini ada apa Ya Oh ya, yeah. coba kita lihat ke atas. welcome to warung delvi oh warung begini ya halo bu oh, sepi ya padahal dari sini bagus keadaannya bagus ya ini ada kolam renang dari kita turunnya dari atas sana ke bawah, sebentar lagi sunset. Oke, okay. okay. ayo kita langsung turun ke bawah lagi Masa cara Dewi Srihati Ini kan bejaran ada hari Tapi Dapat di varietas itu bisa nongkrong di atas. Ada warung di atas. Bisa nongkrong. Tapi kita coba lihat-lihat di sini dulu. Oke. Okay. Sore beli. Yuk, sore. Sore-sore tempat datang untuk nongkrong-nongkrong, ajak teman. Ajak pacar juga bisa sini nongkrong. Menikmati sunset. Seperti ini keadaannya di sini. Bisa foto-foto. Dia lagi foto-foto. Di sana juga lagi foto-foto. Belum, belum sunset. Masih lama. berapa dia itu? Ada tempat ini buat kita, buat kita berenang. Ya kita ke sana aja. Ayo, Kemana? Kemar. Yuk, angkat. Kita berjalan di antara tebing yang curam dan indah Finish. Wow. Ada yang lagi photo session. Tapi, tinggi-tinggi tadi kita dari atas sana.